Jadi begitu alasannya kenapa kita nggak bisa pulang di semester kemarin Hai, good morning guys Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu kita kali ini bertemu lagi, random sih, pengen chat chat dengan kalian Pengen update kondisi kita di Bali ya. Pagi ini kita mau siap-siap dulu -siap um, Mau buat something, aku lagi pakai baju kebaya. banget pakai baju adat setiap hari Kamis. pinggang seperti ini. Ini menjelang galungan dan kuningan ya guys. Selamat menyambut galungan dan kuningan buat teman-temanku yang merayakan. Alright, aku belum selesai kita uh, kerlin rambut kalian bisa lihat aku guys bagian make up sih biasanya aku simple banget kalau mau makeup atau mau berpergian ke kampus ada acara apa gitu oh, hanya simple banget kebentuk ya di kamera Yang oh. <laughs> Aku yang ketinggian Aku yang ketinggian Hari ini adalah Birthday Mami Benita Tenar Happy Birthday Mami Wish you all the best Happy Birthday Mami Cie Hari ini ada yang makan ma Happy birthday, mami! Happy birthday, mami! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, mami! Selamat ulang tahun mami yang keberapa saya? Keberapa? Jangan dirang, ya. <laughs> Terima kasih terakhirnya Mam, terima kasih terakhir. Tadi Mami udah chat pagi-pagi untuk katanya diwakilkan, tapi ternyata nggak yes. nyampe, kita beli sendiri. Jauh-jauh kembali, Bali dan Jawa loh. Beberes ya Birthday, birthday mami. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari C Bali. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe oke, okay, let me tell you guys, alasan kenapa kita tidak pergi ke batu itu karena yang pertama karena aku takut untuk rapid test atau suntik menyuntik tentang percovetan ini aku sangat tidak suka, so kalau itu tidak penting-penting banget aku rela untuk tidak kemana-mana, kalau aku harus disuntik jadi kan uh, kita kita cecetnya chat di kamar mandi aja ya. Hmm. Jadi kan um, banyak yang nanya kenapa tidak pulang ke Malaysia. Sebenarnya kita sudah rencanain pulang um, waktu. Um, waktu. Maret kemarin, karena kita mulai liburan itu Maret 14 atau 16 ya Pokoknya sebelum bulan Maret itu kita sudah rencanain mau pesan tiket Waktu itu bener benar aku udah mau booking tiket transit Singapura Singapura ke Kota Kinabalu dua minggu sebelum liburan, tapi Corona masih terdengar di negeri Cina So, kita pikir aman-aman untuk kita pulang Nah waktu itu juga kita lagi ujian akhir semester habis itu kita juga uh, partisipasi di pemilihan mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Bali Nah kita ditunjuk jadi perwakilan jurusan pariwisata mau nggak mau uh, pemilihannya itu setelah UAS Jadi. Yang lain sudah pada libur sudah pada pulang kampung kita masih belum bisa karena tahap seleksinya itu sekitar 2 minggu dan presentasinya itu 2 uh, hari dua hari jadi kita stay untuk belajar mempersiapkan materi dan semuanya nah disitu aku juga ragu untuk ngopesan tiket kapan gitu karena libur mahasiswa biasa sama kita yang partisipasi dengan kegiatan itu tuh tidak tidak sama. Akhirnya itu ketunda waktu uh, kita jadwal berangkat itu kan tanggal 18 kalau nggak salah Akhirnya ketunda di tanggal itu Kita fokusnya ke presentasi mapresnya itu Karena agak sedikit, agak sedikit menguras tenaga pikiran ya karena harus mempersiapkan yang terbaik juga dari pemilihan judul, pemilihan isi, powerpoint dan semuanya tapi puji Tuhan berjalan dengan lancar semuanya terus uh, waktu itu juga kita ada kegiatan uh, minggu itu juga bertepatan dengan ada kunjungan dari University Malaysia dari MSU Sebenarnya kita jadi panitia dari dari awal mereka datang sampai selesai acara Cuman waktu itu juga kita diminta untuk e, ngisi acara cuma kita reject soalnya acaranya itu bertepatan dengan hari presentasi Masjur berprestasi Sedangkan untuk tampil itu aku yang koordinasi teman-teman Teman-teman Nusantara yang akan tampil di acara FSU itu akhirnya dengan kesibukan itu kita bilang sama temenku yang koordinasi untuk tampil, hari itu kita bilang kita nggak bisa, tapi ternyata semua uh, mahasiswa uh, participate mahasiswa berprestasi itu harus ikut di kegiatan uh, kunjungan di program MSU ini sesuai itinerary yang udah disiapin akhirnya hmm, akhirnya kita iakin ya, kita ikut tapi kita pilih hari ya, akhirnya kita pilih hari sempat ganti-ganti hari gitu untuk mau ikut ikut atau enggak ikut atau enggak gitu kita partisipasi sih di hari keempat atau hari kelima ya pokoknya seru banget pokoknya bisa ada teman baru bisa Uh, berkunjung ke panti asuhan lagi yang di pasar, karena rasanya udah lama banget nggak ke panti asuhan setelah acara um, PMK di kampus terakhir kali ke panti asuhan. Pokoknya itu hari setelah presentasi, um, setelah presentasi rilis semua stres-stres, besoknya kita berangkat dan itu pun telah bangun gitu karena. Memang nggak niat gitu untuk ikut Akhirnya kita belum bisa memesan tiket Dan ternyata setelah nggak satu minggu sih Setelah beberapa hari kita habis kegiatan Muncullah kabar corona yang melanda dengan sangat di negeri ini Bahkan di Malaysia juga Akhirnya biasanya kita mikir, kita mikir karena cutinya kita itu cuma, um, cutinya kita itu cuma tiga minggu, cutinya kita itu sekitar tiga minggu. Nah, kita takutnya nggak um, bisa balik tepat waktu taruh di sininya untuk kuliah lagi dan uh, ada beberapa kegiatan juga yang ada beberapa kegiatan yang jadwalnya itu sudah ada. Yang pertama, aku ada kegiatan pemilihan masuk berprestasi Nasional. Yang kedua, pemilihan Miss and Miss, Miss, and Miss Face Indonesia Nasional. Gitu. Akhirnya nggak bisalah dalam satu minggu itu uh, pesan tiket lagi untuk pulang karena nggak berani gitu. Setelah itu. Akhirnya lockdown di mana-mana dan kita hanya bisa stay di Bali. Jadi begitu alasannya kenapa kita nggak bisa pulang di semester kemarin. Uh, waktu itu lagi dipulang-pulangkan warga Indonesia di luar negeri, um, orang di dalam negeri juga dipulangkan juga gitu. Jadi agak sedikit, wah nggak bisa, nggak bisa nggak bisa decide untuk berani pulang atau enggak. So kita stay aja di sini uh, dengan kegiatan-kegiatan kita ya. Hmm, positifnya kita bisa nikmatin libur. Libur yang lumayan banyak. Tapi agak sedih juga karena di waktu-waktu libur yang harusnya kita udah di rumah santai-santai ya kan, tapi nyatanya nggak bisa. Yes. Nah, karena kita gagal pulang ke Malaysia, akhirnya aku rencana mau ke Batu karena adikku kan sekolah di sana, di Jawa. Tapi masalahnya, Jawa itu zona hitam, zona hitam lah pas al-al itu kita takut juga untuk masuk dari Bali. Meskipun kita sehat atau gimana, cuma uh, di perjalanan kita nggak mau juga meresahkan. Um, anak-anak uh, asrama atau seperti apa menerima kedatangan kita masuk ke sana kan. Karena mikir lagi, mikir lagi, mikir lagi, mikir lagi, akhirnya balik lagi ke ke kondisi awal yang harus stay at home semuanya. Kayak gitu deh. Kayak gitu deh. Terus segitu aja sih ceritanya kenapa Um, gagal pulang di liburan semester kemarin dan sampai sekarang ternyata um, liburan semesternya kita itu diperpanjang satu minggu yang harusnya kita masuk tanggal 14 hmm, tanggal 14 kemarin diperpanjang sampai tanggal 21 karena kondisi yang tidak bersahabat ini hari nah, hari ini kita akan masuk kuliah seperti biasa mungkin masih tetap online juga masih menunggu um, arahan dari direktur kayak gitu terus udah kita nikmatin aja yang pun kita lanjut gengs ya karena baterai um, kamera udah sekarat sekali nyawanya udah mau habis jadi uh, kegiatan kita kemarin selama hampir dari start kuliah online sampai libur sebulan setengah itu di semester 4 itu unexpected banget sih Karena Sebelum aku Libur Sebelum aku libur Semester Itu karena liburnya kan mau Satu bulan Nah aku Itu interview kerja part time Jadi resepsionis di salah satu villa di Uluwatu Aku masukin CV untuk Aku coba-coba aja sih, gimana sih um, part-time yang banyak-banyak diincar teman-teman mahasiswa gitu kan? Lumayan jadi pengalaman sebelum internship juga. Akhirnya aku setor CV di sana. Dan itu dipanggil untuk interview. Interviewnya itu setelah pulang kampus jam 2, aku interview jam 3. Akhirnya aku beraniin diri ke sana. Untung yang interview itu bukan manajernya yang ganteng karena sebelumnya malamnya itu aku komunikasi sama manajernya dan itu ganteng banget gengs. <tamping> Tapi dia dia di Filipina akhirnya yang interview aku itu ownernya sendiri ownernya sendiri cewek. Setelah interview interview interview dan akhirnya aku langsung diminta untuk uh, start kerja itu satu Maret mulai 1 Maret. Nah, sedangkan 1 Maret itu masih kuliah, masih kuliah tapi sampai jam 1.30 Aku bilang sama sama... apa? manajernya itu, aku bilang kalau aku rencana mau pulang ke Malaysia dulu bisa nggak kalau aku start kerja itu setelah masuk semester semester 4, gitu, setelah aku balik dari Malaysia. Karena nggak mungkin Um, aku kerja dulu beberapa hari dan aku minta cuti, kan gak mungkin gitu Nah ternyata Ternyata setelah um, Aku interview itu Joy juga daftar online Untuk part time job Di salah satu uh, Sekolah yang ada di Jimbaran Tapi baru apply Setelah Kita libur Libur Akhirnya aku dihubungin kalau villanya itu harus tutup dulu karena pandemi Dan akhirnya aku nggak bisa kerja part time Tapi setelah aku dikasih tahu pemberitahuan itu Akhirnya Joy yang dipanggil untuk interview Kenapa dia dipanggil? Karena ini kerjanya itu online Jadi guru online di salah satu sekolah di um, Jimbaran di Puri Gading sebut merek, enggak usah akhirnya aku antar dia untuk interview interview dan nunggu hasil selama 2 jam dia interview dan tes nunggu punya nunggu dia diterima, langsung disuruh tanda tanganin kontrak selama selama ada waktu tertentu yang mereka minta untuk uh, Kontraknya ditandatangan. Nah, jadilah um, waktu libur itu ya kita nggak libur gitu. Joy nggak libur. Pertama dia masih online karena masih uh, dia sambil ngerjain tugas-tugas kerja itu via online dan belajar online juga selama satu semester itu setelah, lulu, setelah lulus setelah selesai satu semester kemarin akhirnya semua guru-guru part-time diminta untuk masuk kerja offline nah puji Tuhannya itu diminta kerja offline setelah setelah kita selesai um, bukan selesai sih, ya selesai pelajaran sisa satu minggu libur tenang dan kemudian UAS jadilah dia jam 7 berangkat pulang jam 5 dan aku, Uh, masakin makanan Awalnya sih gak masakin Karena semua staff-staff makan di kantin Tapi karena ada pemberitahuan Covid lagi sedang mengembang Dan untuk uh, mencegah Akhirnya semua staff diminta untuk bawain bekal Jadinya aku Bawain Aku bawain Gak bawain sih, bawain juga Masakin, terus bawain bekal antar ke sekolahnya Karena sekolahnya juga kebetulan Gak jauh-jauh banget dekat banget ke atas habis itu aku nge-vlog nge-vlog juga sempat persiapan untuk uh, mahasiswa berprestasi tingkat nasional itu yang diumumin kita akan uh, grand final di, di Bali sih tempatnya itu um, Juli iya Juli tanggal 28 di Bali kita lagi mulai persiapan sebelum surat pemberitahuan untuk ditunda lagi ditunda ke Agustus ditunda ke Agustus akhirnya um, fokus untuk um, vlog aja setelah ada pemberitahuan itu aku nggak nggak persiapan lah gitu karena aku aku pikir bakal dipospon lagi bakal ditunda-tunda terus karena keadaan memang sangat tidak memungkinkan. waktu selama sebulan itu kita juga buka-buka les lesan gratis untuk anak-anak Bali yang tinggal di sekitar kosnya kita. bukan tinggal sih ya emang rumahnya mereka di situ kita yang numpang di kos itu. jadi kita buka les gratis buat anak-anak yang masih kecil masih sd lah primary school. Uh, kita ngajar setiap malam jam 6 sampai maksimal jam 8 setiap hari